Video kali ini, gua akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush! Pada ilmu merah kali ini, gua akan melakukan pembuktian ilmu kebal. What? Jadi, gua udah janjian sama dukun yang kemarin yang katanya bisa membuktikan ilmu kebal. Kalau gitu, langsung aja kita ke tempat pembuktiannya. Wush. Nah, guys, gua udah berada di lokasi pembuktiannya dan sudah bersama dengan dukunnya langsung nih, si Mas Ujin. -oh. Jadi guys Mas Ujin ini akan melakukan pembuktian ilmu kebal ya mas ya Ho Oh tenang Coba mas Ujin jelaskan dulu maksudnya gimana Jadi begini Kan dek Marcel ini mau minta pembuktian ilmu kebal ya toh Betul Nah karena saya orangnya berani dan garibet. ribet Langsung aja saya buktikan. Wow. Jadi sesungguhnya ilmu kebal itu adalah ilmu yang ada dan nyata. Dengan keyakinan saya bisa membuat seseorang menjadi kebal dan menjadi manusia baja. Wow. Ya udah, kalau gitu langsung aja pembuktian sekarang, Mas Ujin. Oke. Okay. Saya panggil dulu santri saya, ya. Tri, santri, iya, Gus. Nah, ini dia adalah salah satu santri di padepokan saya. Wow, jadi dia yang akan memperagakan ilmu kebal dan menjadi manusia baja. Coba perkenalkan diri dulu. Nama saya Upai. Saya adalah santrinya Gus Samsujin. Kebetulan, saya ini adalah alumni Universitas Dukun dan Ilmu Kegoiban. Disingkat, UDIK. Dan saya kebetulan cicitnya Mbah Kriuk. Oke, oke. Kalau gitu, langsung aja ke pembuktiannya lah. Ayo, Mas Ujin. ho, -ho siap, sayang. Pancenengan siap. Siap, Siap, Gus. Panjenengan sudah melakukan amalan-amalan yang saya syaratkan Sudah Gus ah, siap. Kalau begitu Langsung aja ucapkan mantranya. Baik Gus Wuziyo wuzi Besia, Besi ya besi Wah dia berubah Ini udah jadi kebal dia Oh, oh teman sayang dia udah kebal dan sudah menjadi manusia baja wow. Oke okay. kalau gitu langsung aja kita tes ya guys huh? guys ayo guys sini guys dia udah siap guys langsung aja Nani? Oh, alah. Kok bukan Pak Cerengan sendiri yang tes? Iya nih. Gak fair nih namanya. Bleh. Ya kan? Mas Ujin juga pakai perantara. Ya saya juga bawa temen dong. Adil kan? Oh iya ya. Ho oh teman. Ya udah, langsung aja sikat, Dek. Mek. Ente kadang-kadang. Tunggu dulu. Ini beda ini. What? Lah, beda apanya? Katanya kebal Kalau gak berani Bilang aja Nih ya Jikalau Terbukti Saya beneran kebal Ente mau kasih saya apa? Huh? Hmm, Saya kasih iphone deh Gimana? Enak aja Tunggu dulu Masalahnya beda ini Tambah mie rebus kornet gimana? Mau gak? Eh, nih kadang-kadang. Tambahin telurnya dong sama teh manis anget. Baru boleh. Ya udah, deal ya. Oke, okay, deal. Ya udah, sana. Halo guys, sebelum videonya lanjut, kalian boleh cek koleksi Shopee ku ya Gus ya. Isinya ada kaos-kaos anime murah dengan kualitas bahan, sablon, dan desain kualitas premium ya Gus ya. Dan juga ada merchandise anime lainnya. Pokoknya kalian wajib intip ya Gus ya, apalagi buat kalian yang ngaku-ngaku wibu. Langsung cek aja linknya ada di deskripsi. Sekarang kita lanjut ke videonya. Apaan nih? Katanya kebal, tapi kok babak belur gini? Oalah, oh tembus toh. Ini mah bukan tembus lagi, bocor ini. Mana nih yang katanya kebal? Oalah, oh kayaknya ada kesalahpahaman di sini. Yang saya maksud kebal itu adalah kebal hujatan netizen. What? Apaan? Gak jelas banget? Kalau gak percaya, coba aja. Muka lu jelek. Oh? What? lu kayak telur. Enak dong. Betul kan? Kebal kan? Di? Gak gak gak gak Tadi bilangnya apa? Kebal. Dan jadi manusia apa tadi? Manusia baja. Wow. Nah, iya, manusia baja. Kalau bonyok ini, apanya yang baja coba? Maksudnya bukan begitu. Huh? Coba, pancenengan tanya, rasanya gimana gitu? woi rasanya gimana? B aja. Ini lu babak belur, sakit gak? B aja. Tuh kan, bener kan? Manusia baja. What? Oh... Jadi baja itu maksudnya baja, astaga! Bro, ho -oh, tenan. <tuh>